Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli 'ala sayyidina muhammad. Berjumpa lagi dengan saya, lamsadi di sini, di al jaya, teman-teman. Ya, <tuh> semoga kita semua dalam limpahan rahmat dan lingkungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, okay. pada kesempatan kali ini yang mau saya bahas itu adalah mengenai sesuatu yang lupa, tertinggal, belum dibahas di waktu. Penjelasan ini, um, Avometer digital merek Suder, Suder ya, Suder apa solder ini, ya. merek Suder ya, yang harganya tidak nyampe lima puluh oke, okay. seperti itu, yang harganya ndak nyampe lima puluh Di kesempatan sebelumnya sebetulnya ini sudah dibahas ya, uh, cuma lupa. Jadi persoalan seperti di thumbnail itu nah, eh, Gambar atau logo Ini Yang jadi persoalan teman-teman Nah yang ini Ini adalah logo dari Atau logo atau simbol dari sinyal digital ya, Oke ini ya Logo dari sinyal digital Yang menjadi persoalan Yang menjadi persoalan Menjadi spekulasi adalah sebetulnya itu untuk apa ya ada yang mengatakan kepada saya ini untuk uh, frekuensi ya. untuk mengetahui frekuensi cuma kalau frekuensi kenapa di sini uh, kenapa di sini tidak ditulis satuannya saja atau hertz hz H besar, Z kecil nah ini semakin mempersulit kemudian ada lagi yang mengatakan ini untuk untuk suhu, ya. cuma kalau untuk suhu, kenapa ini tidak ditulis satuannya nah, derajat celcius, fahrenheit dan sebagainya? Oke. Okay. Uh, dari semua, dari semua yang ada di sini yang saya bongkar karena kami khususan kami ada banyak seperti ini. Uh, dari tipe solder ini, merek solder ini itu ada sekitar Berapa seri ini uh, Sebentar Ada empat seri kalau tidak salah Ya Serinya banyak teman-teman Kebetulan yang ada di depan saya ini DT830D eh, ya, DT830D nah. Dan masing-masing serinya itu tidak sama Oke DT830D Seperti itu Nah Kemudian Nah ini Yang ini serinya macam-macam teman-teman DT831 DT83B DT832 Yang ini 83D 830D ini DT 838. Serinya banyak ya. Cuma yang ini semuanya, yang itu juga, yang di bawah itu, ya, yang itu, nah yang itu itu semua serinya ini sama. DT 830D. Oke? Kita akan perlihatkan ya, perlihatkan lebih dekat ya. Oke, dalam rangka menjawab spekulasi pertama, spekulasi pertama itu mengatakan bahwa ini ini untuk uh, apa namanya frekuensi nah, frekuensi saya cari di sini tidak ada dan di sini di manual book-nya tidak ada ah ini tidak ada teman, -teman. ah ini ini lihat ya gambar frekuensinya tidak ada oke kemudian di sini juga Penjelasan tentang frekuensi tidak ada. Nah, tidak ada. Lalu lihat, cuma DC, voltage, AC, uh, audio, audible continuity, ya. DC current, Resistance, temperatur. Malah yang ada temperatur. Lihat, temperatur. Oke. Okay. Satuannya derajat Celsius. Oke. Okay. Kita megang satu temperatur dan di belakang juga ini yang ada cuma temperatur juga. Tidak ada untuk frekuensi. Ya. dan di bungkusnya di bungkusnya ini eh, tegangan DC, tegangan AC, arus DC, hambatan dioda, eh, buzzer eh, untuk kaki-kaki resistor dan suhu. Sekali lagi suhu. Bukan frekuensi. Nah, cuma persoalannya kenapa dicetak di seperti e, punya ini punya apa namanya e, sinyal digital oke okay. nah khusus untuk suhu ada petunjuk di sini ya temperatur k okay, type probe probe menggunakan probe tipe k oke okay. probe menggunakan probe tipe k dengan ringnya, min 20 derajat Celcius sampai 1370 Celcius, teman-teman. Ya, ada solusenya. Ya, uh, kurang lebihnya lah seperti itu. Nilai kesalahannya itu kurang lebih 1 derajat Celcius, perbedaannya Oke, okay. oke okay, ya. Tipe K, nah. Probe tipe K itu seperti ini, teman-teman. Probe tipe K seperti ini, ini. Nah, ini. Kami ada probe tipe K. K type ya, measuring temperature proof ya, K type lihat ya, tipe K, oke, tipe K yang ini model yang mana ini ya, e, modelnya yang yang ini kayaknya. Oke, ya kurang lebih beginilah ya. Oke teman-teman, saya buka dulu. Dari mana saya dapat ini? Saya dapat dari ini. nah dari multimeter digital Zotek ya. Juga videonya sudah ada. Oke. Tapi walaupun begitu, untuk frekuensi akan kami coba juga. Frekuensi juga akan kami coba. Ya. Untuk suhu juga akan kami coba Kita coba ke suhu Oke okay. Sebelum dicoba ya, Saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman semuanya Ya sebelum dicoba uh, Ternyata Ketika prubnya ini Knopnya ya Knopnya ini Diarahkan ke gambar uh, gelombang digital ini Keluar angka 1 ini mirip dengan ketika diarahkan ke ini untuk prob dioda ataupun buzzer untuk konektivitas dan ketika diarahkan ke hambatan ya ke hambatan juga keluar angka satu. Nah, ketika ini probnya ya probnya saya saya sambungkan begini ini akan keluar tulisan ya, ya sebentar nak ya syuting si Abi. Ada tulisan HV High Voltik. Ini mirip sekali dengan ketika diarahkan ke sini. Nah, ke sini. Nah, ini keluar High Voltik ke tegangan DC yang 1000 volt. Ke sini juga ada High voltage. Ya, ke sini ya yang tegangan tinggi. Nah, ini semakin membuat bingung, sebetulnya. Tapi kita coba ke yang ini dulu, ke yang uh, suhu, ya teman-teman. Ya. ya, suhu itu nanti disimpan, ya. Takut adeknya kesini, nanti diambil rusak lagi, ya. Itu buat belajar, Mas Mahamba, -mah, Mbak. Ya, oke, kita arahkan ke sini karena sesuai petunjuknya. Ini ke sini Yang satunya ke kom Ya Saya ya, Kelihatan ya teman-teman ya Langsung akan saya bakar Akan saya bandingkan walaupun mungkin tidak 100% Ya Ini belum mengukur suhunya ya Cuma ya. Oke Saya akan bakar Tak kelihatan teman-teman ya saya Mundurkan dulu Oke begini ya. Saya akan bakar. Lihat, itu naik teman-teman, 39 dan sebagainya. Dan di sini ini juga kelihatan ya. Di sini 30 puluh. Oh, iya, iya. ya. Ya. ya. walaupun tidak persis 100% tapi mendekatilah angkanya seperti itu. Taruh dulu ya ke kesulitan ini. Oke. Okay. Ada tulisan High Voltiknya. Waduh, ininya habis ya. Oke. Okay. Nah, bagaimana kalau ini saya coba ke frekuensi? Satu-satunya sumber frekuensi yang ada di sini itu adalah apa? dari listrik PLN ini. Ya, nyala ya ini ya ini kan ada frekuensinya juga karena e, sinyal apa namanya gelombangnya gelombang sinus ada frekuensinya sekitar 50 sampai 60 apakah yang akan terjadi kalau ini saya e, masukkan ke sini apakah bisa menunjukkan frekuensinya atau bagaimana saya juga belum begitu paham uh, apakah ini betul-betul frekuensi? Ya. Oke, kelihatan ya? Ini ya? Saya tancapkan ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lihat. Ada tulisan high voltage. Ya, lagi. Ada tulisan high voltage. High voltage terus LCD-nya itu uh. saya pindah ke sini, oke, okay. oke, okay. hasilnya seperti itu, tuh tulisannya naik turun oke okay. coba saya pindah ke yang sebelah avometer uh, yang sebelah ini baru buka kalau ini sudah memang sering dipakai yang ini yang sebelah teman-teman ya apakah betul-betul untuk frekuensi oke okay, saya pindah dulu ini masukkan lagi ke sini oke okay. coba lihat teman-teman ya apa yang terjadi sama, ndak jelas juga, angkanya ndak jelas, kalau digoyang-goyang ada tulisan HV dan LCD-nya seperti beret ya, LCD-nya seperti beret, kalau saya naikkan, dawu oh, ini lihat, sama, LCD-nya seperti beret begini, nah ini angkanya juga ndak jelas, ini ya, angkanya juga ndak jelas, 450 ini. Ya. Jadi teman-teman bisa simpulkan sendiri Sebetulnya ini untuk apa Seperti itu ya, Oke ya, ya, teman-teman Alhamdulillah Semoga ini memberi manfaat Barokah Walaupun sedikit ya dari kami e, Kami akhiri Terima kasih Karena sudah ditunggu anak saya ini wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh